Halo sahabat Halomea Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Saya adalah kontributor utama di channel YouTube Halomea Studio. Halomea Studio adalah channel YouTube yang kami gunakan untuk membagikan pengetahuan yang kami miliki terkait bidang teknologi informasi. Lik. Siap, Lik? Dalam episode ini, kita kedatangan sahabat saya nih, Felix Alfredo. Hari ini luar biasa banget nih, Felik bisa hadir untuk kita semua. Dia mau berbagi pengetahuannya loh teman-teman. Halo, Lik. Apa kabar, Lik? Uh, ya. Baik sih kabar, ya masih sehat karena pandemi ini kan apa kita harus masing-masing sehat, jaga diri. Felix sekarang di mana nih? Oh Saya di Jakarta sih, kebetulan. Oke, lagi di Jakarta ya. Teman-teman, Felix ini pernah jadi IT consultant, software engineer, dan expert pada bidang data analitik. Kita perlu dengar nih ceritanya dari Felix. Satu-satu kita bakal tanyain ya teman-teman. Yang pertama dulu nih, Felix, tentang IT consulting. Hmm, kalau jadi IT Consulting itu seperti apa nih kerjaannya? Boleh cerita nggak? Uh, kalau dari IT Consulting sendiri, kita lihat kan IT Consulting. Uh, lebih banyak untuk konsultasi sebenarnya dari gimana tuh dalam suatu perusahaan, uh, misalnya dia belum terdigitalisasi ter atau belum computerized, uh, IT Consulting itu provide a solutions to solve the problem and digitalize the company, gitu kan. Uh, nah, Kalau waktu itu kebetulan saya pengalamannya di Accenture, mereka banyak menghandle untuk SAP. Uh, kebetulan waktu itu saya itu dapat kerjaannya itu di perusahaan yang sebelumnya memang sudah punya SAP, tapi udah lama SAP-nya dan mereka butuh untuk update SAP-nya. Jadi waktu itu kebetulan ya saya ditaruh di project itu untuk ngeri implement SAP-nya menjadi SAP yang uh, baru, uh, update, yang baru baru kerjaannya sih oh daily daily tipisnya depend juga kan di ECP itu banyak tim kan ada tim uh, human resource ada uh, material management dan lain-lain. Saya kebetulan waktu itu dapatnya di modulnya juga agak anis. itu modul untuk khusus untuk perusahaan tambang jadi untuk monitoring uh, perawatan perawatan di tambang seperti kayak ada ekskavator ada bulldozer ada truknya jadi itu dimonitor semua produknya. Nah, kebetulan tuh itu dapat di situ. Jadi how to solve a solution in the equipment monitoring lah. Dan, itu jadi ya banyak sih kita sebelum development aplikasi itu kita ada meeting, meeting sama klien untuk buat requirement gathering. Jadi kita harus tahu untuk tahu klien penginnya itu seperti apa. Jangan sampai kita bikin aplikasi tapi experience-nya itu tidak sesuai dengan keinginan klien atau result itu tidak tidak sesuai dengan keinginan klien. Jadi kita ya Uh, do the meeting for requirement gathering. Setelah itu, uh, kita coba bikin mock-up. Mock jadi ada mock-up dokumennya lagi, lalu setelah ada mock-up, dia udah deal with the mock-up dan business flow-nya, baru kita mulai development. Tapi di development pun prosesnya panjang, di tempat-tempat pun bisa ada, ada enhancement, ada update dari client. Dan juga tuh, uh, jadi IT Consulting tuh nggak bicara juga cuma soal aplikasinya aja. Aplikasikan kan ada data, tuh, dan perusahaan-perusahaan itu pasti rata-rata ya, semua sekarang uh, punya data, bagi perusahaan besar tambang. Pasti mereka punya big data untuk produktivitas tambang mereka. Nah, itu pun kita juga sebelum masukin ke aplikasi gitu untuk testing misalnya. Uh, kita minta datanya sama klien, tapi kita pun nah, harus valid data lagi. Apakah sesuai dengan ekspektasi yang nanti untuk dimasukkan ke dalam aplikasi yang kita develop. Seperti itu sih. Kalau IT Man ya. yang saya pelajarin itu sebenarnya kalau technical skills kan kita bisa pelajarin gimana mana saja. Uh, cuman, Uh, waktu itu yang saya banyak belajar itu di IT Consulting, ya dealing sama klien karena klien tuh banyak macam. kan ada yang ada yang ya kalau misalnya ada yang genit cewek ada juga yang eh uh, juga rese, gitu ada yang judes gitu jadi macam-macam jadi harus belajar komunikasi sih terus sama consulting itu dunianya tuh cukup keras jadi kayak orang yang masuk kalau nggak kuat tuh pasti satu tahun dua tahun biasanya keluar ataupun di tengah-tengah itu sering sakit gitu karena kebetulan waktu itu saya masuk jam 8.5 gitu. pagi, pagi. pulang itu jam 12 malam, tapi kadang pulang lanjut lagi sampai jam 3 pagi datang lagi kantor jam 9. Jadi hidupnya itu sebenarnya agak kurang sehat untuk di Eh uh, dan juga tuh ya ya harus belajar itu sih how to work under pressure di consulting, how to control emotions, how to work under pressure and how to dealing with other people, client, yeah, ya doing the communication skills gitu. the communication skills kalau dia di consulting. Lebih banyak soft skills-nya sebenarnya hmm. dibanding ke ethical skills. Ya. Ini kalau dengar ceritanya, pengalamannya banyak banget ya. Nah, awalnya enggak nih enggak. gimana, Lik? Kok tertarik sama bidang IT Consulting? Sehingga ini pengalamannya banyak banget, teman-teman. Sebenarnya dibilang tertarik sih, uh, waktu itu uh, saya nggak ada kepikiran waktu baru lulus itu mau jadi IT Consulting. Tapi memang waktu lulus kan uh, zaman dulu ya, 2012 itu, Uh, kita belum ada bisnis intelligence itu belum hype seperti sekarang data analitik itu belum se-seksi sekarang lah uh, dan waktu itu memang pekerjaan yang rata-rata diambil sama anak-anak lulusan jenar nata waktu itu uh, software engineer, software developer, ada uh, IT consultant, sistem analis dan lain-lain atau enggak android developer waktu itu saya lulus tuh sebenarnya lebih expertnya dia android developer karena saya pernah ngajar Uh, di bootcamp di luar kampus waktu itu, di Indonesia Android Pijar, Waktu itu ngajar Android development untuk pemula. Uh, saya juga pernah ambil kelas expert uh, Saya sebenarnya waktu itu ngincernya jadi Android developer. Tapi saya ngapain apply nge -apply kerja, gitu. Kan. So, uh, namanya anak baru lulus, semuanya di-apply. Gitu. Yeah, nah, kebetulan uh, dapatnya di sensor waktu itu sebagai... Konsel IT consulting gitu junior asosir itu, dan saya mikir kayak oh Accenture itu perusahaannya cukup bagus kan, perusahaan gitu. Per Apabila ada di CV itu lebih baik lagi. Jadi ya udah saya waktu itu nggak mikir panjang sih. Sebenarnya ada beberapa perusahaan ada bank juga gitu, ada startup waktu itu, tapi startup belum besar sih, startup kecil gitu. Jadi saya pilihnya waktu itu oh kayaknya Accenture aja lah buat di CV saya bagus. gitu. waktu itu saya ngambil. Tanpa saya ada tahu kalau kerjanya itu pulangnya jam 3 gitu, -gitu kan terus artinya with, with client saya waktu itu nggak tahu yang saya jadi bayangan saya paling ya di kantornya dia gitu kan jadi terus ke client ternyata begitu saya masuk oh diutus ke klien. gitu kan terus uh, pulangnya jam 3 tapi ada sisi positifnya juga gitu. kadang karena kita kerja di client kan client pasti bayar ke konsultaniknya di mana uh, pasti ada fasilitas juga buat para IT consultant yang jadi perusahaan consulting tersebut ada uang transportnya dan juga ada juga kita di makanan gitu bahkan kayak makan siang dan makan malam gitu kalau kita lembur jadi kayak ya the positive side-nya itu walaupun saya kerja lembur saya bisa ngabung lebih banyak karena tidak keluar uang apa apa kalau iblis buat makan kadang weekend pun kerja. kita kadang kalau dibutuhkan, hari sabtu kita harus ke kantor kalau memang urgent sekali minggu pun kita harus ke kantor klien bekerja gitu tapi itu pun kita di-profile facility untuk makan dan lain-lain. Jadi asik banget ya teman-teman kalau yang tertarik nih jadi IT Consulting. Um, Felix juga ada jadi remote worker ya? Asik nggak tuh nih like, remote working itu? Uh, kalau remote worker itu kebetulan waktu itu saya udah nggak di center, saya kepikiran waktu itu sih agak susah juga sih waktu itu nyari kerja sih. Uh, saya daftar-daftar beberapa startup, waktu itu belum ada yang menerima gitu kan. Dan kebetulan waktu itu, Kouchernya itu kan belum kayak sekarang, Working from home, masih working from office. Terus saya kepikiran, Kenapa saya nggak coba kerja remote? Dari ke rumah kan saya bisa nyantai, gitu kan? Nggak harus, karena bayangan saya waktu dulu di Ascensur, Saya ke kantor, harus pakai kemeja yang rapi, Pelana bahan, formal itu, Saya nggak terlalu suka sebenarnya pakai pakaian Kayak fangtokol begitu, kurang apa ya? Nyaman. Uh, jadi, saya mikir apa? Saya kerja di rumah aja, Jadi, saya mau pakai baju tidur pun, saya bisa kerja dari rumah gitu kan. Jadi waktu itu kebetulan kalau kebetulan di Indonesia waktu itu cari uh, kerja remote itu susah ya, belum banyak company yang memang mengadaptasi remote work. Eh uh, waktu itu cari di Tech in Asia. Karena kalau saya cari di Kaliber, Jobstreet atau di Gim waktu itu belum banyak yang memperkerjakan kerja remote. Jadi saya cari di Tech in Asia, saya filter remote, kebetulan ada beberapa perusahaan saya coba apply gitu. Salah satunya ada perusahaan di Singapura gitu. Saya apply. nggak lama sih dipanggil dipanggil kita ngobrol interview, interview beberapa kali lalu akhirnya mereka mau judul akhirnya ngambil saya ya waktu itu saya kebetulan masuk sana jadi .net developer sebenarnya sebenarnya nggak .net juga di full stack sebenernya. jadi karena aplikasi mereka banyak kan tapi rata-rata mereka develop di .net jadi saya waktu itu cukup uh, lumayan ngerti lah di .net gitu. uh, terus ada juga develop uh, Android sdk nya dia Android software itu lebih untuk untuk aplikasinya dia waktu itu. Jadi ya banyak kalau remote work itu sih sebenarnya uh, mendidik kita lebih jadi mandiri ya. Waktu itu. Um, karena kan kayak contohnya saya waktu itu di Jakarta, dan, tapi saya waktu itu bisa travel ke Jogja juga ada ada ke Bandung gitu. Jadi pas saya pingin ke saya sambil jalan-jalan, cuman waktu itu senior saya ada di Bogor, jadi ya kon apa ya komunikasinya kadang pun nggak nggak selancar kayak ya kita ngalami lah semua wfa kita komunikasi sama orang lain juga pasti lebih terhambat dibanding ke kantor gitu karena kebetulan kan kita sama-sama sibuk tuh kadang senior saya bisa sambales 3 jam kemudian padahal butuhnya cepat. jadi yang hal-hal seperti itu sih yang kadang menjadi masalah gitu karena saya waktu itu kayak ini ada satu bug gitu saya belum ke soft udah satu minggu ini mau nggak mau saya ke Bogor gitu ketemu senior saya untuk Ya, solve itu. Dan terakhir, memang ketemu solution. Oh, ternyata harus reproduce re -re the code-nya, karena code-nya udah lama banget. Waktu itu code-nya code 2009. Saya 2009 aja belum masuk kuliah, kan. Jadi, kayak teknologi yang saya pelajarin pasti beda jauh dari 2009. Siap-nya mau gak mau di code-nya itu di implement lagi yang baru. Gitu. Ya, kalau di remote work sih, sukanya ya nyantai. Gitu. Nyantai, pakai nyantai. Terus kita bebas memakai kerja dukanya uh, mungkin ya tadi komunikasi terus waktu itu kebetulan bos saya itu kan dia, dia kantor di Singapura kalau di Singapura mungkin beda satu jam tapi dia juga ada kantor di Dubai kebetulan tuh bos yang kantor Dubai ini pernah tuh uh, ada uh, urusan sama klien kayak kita harus support karena kan remote work perusahaannya jadi besar kan? Perusahaan kita nggak cuma jadi software engineer kita juga support untuk IT support IT supportnya buat aplikasinya dia jadi kalau ada bug kita langsung harus Toh, uh, ke klien atau enggak, kita deploy aplikasi mereka ke uh, environmentnya klien. Nah, itu tuh, maksudnya di Dubai, Dubai itu beda tujuh jam ke belakang dari Indonesia, kan? Di mana kadang kita udah jam satu, gue sih itu enggak nyadar. Oh, ternyata di jam satu Jakarta. JPO telepon, gitu kan, minta tolong. Gitu. Jadi, gak enaknya gitu tuh. Jadi, kadang beda time zone itu tuh, uh, gak enak banget sih. Gitu. Cuman ya, kelasnya itu bisa lebih bebas aja, sama. Ini yang harus hati-hati buat teman-teman sih. Mungkin remote work, itu kan banyak ya dari perusahaan asing. Hmm. Ada yang, mereka nggak punya kantor di Indonesia tuh. Uh, dan mereka gunain hukumnya hukum negara mereka, hukum Singapura. Ini bisa jadi problem sih untuk kontrak kerja. Karena di Indonesia sendiri kan uh, harusnya apabila perusahaan itu memiliki kantor di Indonesia, seharusnya mereka punya uh, kontrak kerja, kontrak kerja di Indonesia, dan mengikuti undang-undang kita kerja di Indonesia. Nah, kebetulan waktu itu, dia tidak punya head office di Indonesia, hanya punya karyawan, dan karyawan itu menggunakan hukum Singapura bekerja. Hukum Singapura dan di Indonesia kan beda. Uh, jeleknya itu kalau kita ada suatu saat ada masalah atau bus kita kurang baik, itu, uh, itu akan menjadi masalah. sih Kita nggak bisa menuntut ke perusahaan itu karena di luar ranah hukum Indonesia. itu Hukum Singapura. Dan itu effort sekali kalau kita memang ingin mempermasalahkan itu, kita harus ke Singapura dulu dan juga kita bukan warga negara Singapura jadi hal-hal seperti itu sih untuk remote work mungkin yang harus dilihat lagi tapi mungkin menurut saya sekarang di Indonesia udah rata-rata banyak startup atau company yang mengerjakan kerja remote jadi menurut saya sama teman, teman saja kalau consider untuk remote work ya saya lebih menyarankan teman-teman sekalian untuk ambil company yang di Indonesia aja karena dari segi hukumnya lebih aman saja gitu Nah, tadi ada cerita tentang jadi full stack developer. Nah, itu ngapain nih, Lee? Apa yang harus kita kuasai supaya jadi seorang developer kayak gitu? Sampai, Feli, kan ini dari ceritanya sangat banyak pengalamannya. Jadi, silakan, Lee, cerita buat teman-teman. Kalau kita bicara full stack itu, dia tuh end-to-end -end ya. Jadi ada dari back-end, front-end, oh konten itu ada banyak ada konten di web ada konten di mobile ada di desktop back end pun kita ada coding di back end tapi kan uh, coding di back endnya lalu ada API kan API untuk menyambungkan ke front endnya nah uh, ya kalau kita lihat ya full stack itu end to end jadi semua kita harus tahu gitu dari dari kita develop di back end itu seperti apa di front end itu seperti apa developing API seperti apa dan uh, dan kita harus siap nih misalnya uh, mungkin bulan ini kita develop Back end, bulan depan, front end nanti bulan depannya lagi, seperti AI gitu. Jadi kita harus siap sih kalau jadi full stack itu harus semuanya ngerti gitu. Event, ada nanti teknologi baru di untuk development si aplikasinya gitu. Kita juga harus belajar gitu. Jadi ready. Jadi enggak. full stack itu uh, ya, tapi biasa sih. rata-rata di tiap perusahaan tuh ada lah. Misalnya dia pakai uh, siap gitu, dia pasti siap gitu. Cuman ya kita harus ready untuk switching switching gitu kalau kita misalnya cuma back-end back -end developer atau front-end developer atau mobile itu kan udah nyaman dengan satu position kalau bolestek itu kita harus bisa moving gitu mm -hmm. di bulan ini misalnya back-end, bulan depan nanti pi bulan depannya lagi front-end jadi pasti berubah-ubah dan harus siap sih kalau sama ini berarti gimana, Lik? kerja dalam tim bareng-bareng sama orang lain dengan uh, kondisi sekarang kayak gini atau Felix mau cerita tentang yang remote-working-nya, kalau kerja sama tim, gimana itu pengaturannya? Kalau kerja sama tim, waktu itu di remote itu kita pakai scrum. Jadi, hmm. tiap bulan itu, tiap bulan, tiap minggu saya, uh, bukan tiap minggu sih, tiap hari saya report progres saya seperti apa. Nanti ada weekly meeting seperti itu sih. Okay. Dan tiap minggu itu kita di-distribute. Misalnya, Felix uh, minggu ini kerjain, uh, benerin bug A gitu. Nanti yang saya mungkin, reimplement code yang udah lama gitu jadi uh, kalau yang dulu remote itu tiap tiap minggu kita ada meeting untuk uh, setup untuk tesnya apa nanti dan tiap hari kita harus reporting progresnya udah sampai mana itu waktu remote kalau sekarang kebetulan kita modelnya model sprint ya jadi sprint itu kayak ada poinnya gitu mungkin kayak sks gitu. satu sks kan dokter eh, satu semester kan 24 sks nah kalau saya itu dua sprint itu tiap dua minggu tiap dua minggu itu kita ada 18 poin jadi uh, kita kerja itu kerjaan -kerja yang sekarang harus menurun 18 poin itu sama dua minggu gitu kalau uh, di bawahnya dikit pun gak masalah misalnya 16 per 18 tapi kalau misalnya 13 per 18 itu dianggapnya kurang perform gitu jadi uh, setting performance-nya itu based on ya, itu apa poin spring itu tiap dua minggu kalau sekarang sih mungkin untuk ya, working management-nya seperti itu sih. Tapi tiap hari kita juga ada meeting untuk uh, ngasih tahu nih, oh kemarin saya ngerjain ini dan udah selesai. Yang masih on progress itu kerjaan yang ini, nanti hari ini saya mau nambahin kerjaan yang ini. Jadi hmm. seperti itu sih mungkin kalau untuk working style gitu sekarang. Komunikasinya itu harus baik banget ya, supaya semuanya bisa jalan lancar. Iya, <laughs> kadang ya memang masih ada miskom sih, cuman Uh, ya kadang kalau udah sampai pusing banget, kita telepon terus kita share screen, ini kayak gimana nih? Jadi daripada kita lewat chat, uh, hmm. kadang saya maksudnya A, dia maksudnya B, jadi kan bingung gitu ya. Jadi mendingan kita set call lalu present aja kita, oh ini, ya tadi bingung di sini nih bagian kodenya yang ini, SQL-nya bagian yang ini. Jadi, mungkin kurang lebih kayak gitu sih kalau ada facing problem waktu WF lagi. Wah, Felix nih, luar biasa banget ya. Ini, eh Lik, saya dengar tentang data analitik. Felix jadi bisnis intelijennya ya. Ayo, Lik, cerita ke kita semua. Supaya kalau ada yang tertarik tentang BI, bisa tahu nih gimana step-stepnya supaya bisa ada di bidang tersebut. Kalau bicara soal step, saya juga nggak tahu sih bisa sampai sekarang. Tapi eh uh, dulu memang waktu dia sensor saya jadi Ascensors. Uh, tahun 2017-2018 itu kan lagi zaman-zaman awal-awalnya BI itu mulai agak naik data analitik mulai agak naik itu. mana ya ikonnya waktu itu tuh uh, orang bisnis intelligence dari Gojek, kalau nggak salah mereka Kristal Wijaya. Dan saya melihat kayak kedepannya bidang data analitik ini kayaknya akan lebih ramai dibanding bidang software engineer. Karena katanya kan waktu itu Jokowi pernah bilang data is a new oil. Itu, Uh, sumber daya baru data kalau kita punya data kita mau ngapain aja bisa kita mau uh, predik apa aja ngeti gitu mau pokoknya bisa solving problem lah kalau kita punya data waktu itu memang melihat kerjaan di bidang data kok sepertinya saya membandingkan kok lebih nyaman ya dibanding jadi engineer engineer tuh saya merasakannya ya ini sebenarnya agak kasar sih kayak pincaran setan gitu karena kayak ya udah selama jadi engineer engineer terus upgrade levelnya Uh, uh, arsiteknya untuk engineer gitu kan. Nah, saya mikir kayak uh, ingin coba di bidang data analitik, setelah saya dari Accenture, saya coba-coba itu belum berhasil. dengan dari remote job gitu, saya ambil juga sebagai engineer. Tapi uh, sebelum saya jadi BI itu, waktu jadi kerjaan remote itu, saya kan punya cerita lebih banyak daripada waktu saya jadi IT consulting. Nah, akhirnya saya coba research, oh gimana saya cara pakai tablo, Terus, skillnya saya mulai coba-coba lagi, dan saya coba-coba Python juga, kan, uh, untuk data science, coba-coba. Uh, oh, ternyata pemain asik ya, saya bisa waktu itu datanya data-data survei kecil waktu itu. Saya ngambil sentimen analisis dari Twitter, saya lihat yang positif ke kubu A, siapa yang ke kubu B, siapa jadi iseng aja, Oh menarik. gitu ya. udah, akhirnya saya uh, waktu itu sebenarnya sih belum ada nomor-nomor bisnis intelligence tapi teman saya sempat bilang waktu itu ada satu startup baru di Wallet, namanya Dana dan itu kayak lagi naik jalan lagi mulai naik jalan dan saya mikir ah, coba ah, cari kerjaan baru sih jadi mulai bosan remote kan waktu itu karena kayak nggak ada kejelasan Kalau remote kan pasti JV-nya gitu gitu aja dan mulai dan, udah mulai jenuh juga sebagai engineer saya coba apply gitu dari bisnis intelligence saya apply dan kebetulan nggak lama telepon gitu untuk interview akhirnya dicoba jalanin gitu ya mungkin uh, anugerah Tuhan juga lah saya juga nggak kebayangkan jadi bi gitu. akhirnya di interview di interview kalau saya itu selalu mikirnya dulu ya sebelum sekarang ini namanya anak-anak baru lulus itu kan kalau bisa interviewnya nggak susah kalau memang jalannya Tuhan dilancar gitu jadi waktu itu kebetulan interviewnya itu prosesnya lancar banget dan gak nggak apa ya enggak berbelit-belit dan soal-soal tesnya juga Uh, cenderung gampang-gampang jadi ya udah akhirnya lancar dan masuk gitu masuk ya udah jadi bisnis intelligence tapi memang itu agak sebenarnya saya agak sedikit target karena switchingnya itu juga lumayan jauh ya dari uh, software engineer saya switching ke bisnis intelligence di mana bisnis intelligence itu uh, ada yang di bawah divisi teknologi ada juga di bawah divisi operations tapi kebetulan di dana sendiri itu uh, di bawah operations jadi uh, Biasanya saya agak kaget switching ininya aja sih. Dulu saya tech kan. Kita itu kan santai. Terus dari project. Begitu switching ke operations Di operations itu kan operasional itu pasti lebih orangnya tetap gitu apa-apa. Harus harus cepat. Saya agak shocknya di situ sih. ya Tiga bulan awal saya sempat sakit sih. Waktu itu kaget kan. Saya nggak biasa facing banyak orang. Karena waktu dilihat engineering kan saya hanya banyak spend time sendiri atau spend time sama satu dua orang. Gitu saya <tuh> jadi PI terus facing banyak orang banyak tim gitu, itu saya kaget dan sempat agak panik gitu panik attack. gitu jadi saya sempat kena sasar melambung tiga bulan, jadi tapi setelah tiga bulan itu mulai mulai biasa sih karena sebenarnya kalau dari kerjaannya sendiri sebenarnya tidak sesusah waktu saya tidak pikir karena ada problem biasa di staffnya lebih cepat dibanding jadi jemir hop yang saya mungkin bisa butuh waktu lebih lama ya mungkin seperti itu sih kalau saya bisa jadi bi-nya sampai sekarang kasih tips nih like, buat teman-teman kita nih siapa tahu ada yang mau ini uh, di AI juga ya. kalau tips uh, Simpelnya sih mungkin saya nggak ngasih dari teknikal lah teknikal kan bisa lihat uh, di Google atau di internet itu kalau saya uh, tips-tipsnya mungkin bisa masuk AI BI itu banyakin waktu sebenarnya ini berlaku nggak cuma di bisnis intelijen di luar bisnis intelijen juga berlaku gitu untuk orang yang mau cari pekerjaan kerjaan apa aja ilmu apa aja jadi uh, banyak-banyakin waktu ini aja eksplor gitu terus kalau misalnya kita eksplor kita nggak paham kita cari temen kita yang paham yang banyak, gitu kita tanya sama dia gitu banyakin waktu ini aja eksplor eksplor terus kalau ngobrol sama temen pun uh, kalau saya sih nggak kalau saya ngobrol sama temen bukan bukan ngobrol yang main sih kadang ada tapi nggak nggak banyak mainnya lebih banyak yang ngobrol-ngobrol oh kamu kerjanya uh, ngapain aja jadi-jadi jadi kayak Nanya-nanya kayak gitu, siapa tahu sih dapet ilmu baru? Terus dia nanya, "Saya jadi kita saling tuker pikiran, tuker ilmu gitu, siapa tahu kan setelah kita ngomong sama dia, kita dapat solusi baru gitu." Jadi, uh, menurut saya sih lebih banyak ya. Pertama, waktu ngelirik, dibanyakin, explore, dibanyakin sama uh, banyaknya waktu-waktu berkualitas. Sih sebenarnya, dibanding waktu yang berkualitas, nanti kalau ngomong-ngomong sama temen pun ya bukan berarti harus serius, cuman banyakin yang lebih berkualitasnya aja. Jadi, eh... Uh, Ya kan teman kan ada banyak macam, bukan ada yang teman untuk kita tambah ilmu, ada teman main, jadi kita harus belajar itu sih untuk update diri kita sendiri. Pilih-pilih ya, Lik ya. Nah, Pilih. ini teman-teman, ini kabar terbaru dari Felik nih yang semangat belajarnya tidak pernah patah. Felik lagi kuliah lagi. Kuliah apa nih, Lik Pilih. sekarang? Ya, saya kuliah hukum, kebetulan sekarang. <laughs> Kuliah hukum, ya. kenapa nih, di, milihnya? Pilihnya UPH hukum. saya bilang Sebenarnya kalau bicara hukum, sebenarnya saya sebelum masuk IT Maranatha tuh saya ketinggalan hukum waktu itu. Oh gitu? Waktu itu saya mau ya mau daftar di UNPAR. Cuman waktu itu kebetulan ya zaman dulu kan hukum di Indonesia tuh masih belum jelas sekarang gitu kan. Masih banyak yang nabu-abu dan orang tua saya tuh waktu itu, karena waktu itu pakai diri orang tua juga kan. Jadi, uh, Waktu itu saya nggak diizinkan hukum, karena hmm. alasannya dia waktu itu belum tahu ada hukum perdata. Hukum perdata kan, sekarang kan mulai naik karena ada hutan paris kan. Wah, oh, kelihatannya lebih enak dibanding hukum pidana. Jadi, waktu itu tuh, patokan orang tua saya itu hukum pidana, gitu. Dan hukum pidana juga gitu. bisa tuh kan, zaman dulu tuh, ya, masih abu-abu bula gitu. Jadi, uh, mereka berpikir, jangan deh nanti. Karena saya anak laki satu-satunya juga, jadi mereka kayak, uh, sisanya ada kan cewek saya anak laki satu doang. jadi kayak Uh, mereka mikir kayak, ah, janganlah nanti kalau ada apa-apa. Gitu. Jadi ya yaudah, uh, kebetulan saya mikir, yaudah lah. Kayaknya saya banyak spend time di IT. Jadi banyak di depan komputer saya mikir, ini coba ambil IT. Karena saya juga ngerti dikit-dikit waktu kuliah, waktu SMA. Jadi saya coba untuk putuskan ambil IT. Tapi kenapa saya ingin lagi? ya Pertama, ingin memenuhi rasa penasaran saya sih. Hmm. Karena waktu itu belum disampaikan. Jangan sampai saya nanti uh, udah tua, kemudian enggak bisa ngapa-ngapain, baru kepikiran benar lama. Jadi, mumpung sekarang waktunya ada, uangnya ada, kenapa enggak juga. Dan yang kedua, <tuh> nah, hukum itu penting sih sebenarnya. Karena kita tinggal di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia, di semua negara mungkin hukum itu penting. Kalau kita ngerti hukum, kita uh, bisa pertama mendefend diri kita sendiri dari ancaman-ancaman orang yang memang ingin apa uh, mungkin mau nipu kita, atau mau jahatin kita, tapi kita punya defense di hukum itu. dan juga kalau kita suatu saat ada kena masalah atau kalau dia kita ada kena masalah, kita nggak hadapinnya juga nggak kayak orang panik, karena kita ketimbang ketimbang tidak Dan juga sih, mungkin sih berpikir ini untuk uh, bekal saya nanti kalau saya udah agak puas sedikit. Karena kalau di IT kan, kalau memang punya usaha sendiri mungkin lebih enak ya. Tapi kalau uh, kita kerja sama orang terus ya, karena kan sekarang kalau kita lihat kita waktu mau develop startup, atau kita mau bikin perusahaan sendiri, mungkin, itu kan bukan yang mudah. Dan rata-rata pasti ada founder dan co-founder tidak mungkin diri. Gitu. Uh, jadi, uh, menurut saya kalau saya sendiri punya pun, kan itu pasti perjalanannya cukup panjang. Uh, jadi saya mikir ya itu mungkin nanti kalau saya udah agak santai sedikit, saya ingin jadi lawyer aja. Dan juga kan ada sisi sosialnya mungkin. Ya. Kalau saya misalnya nanti lawyer perdata, saya dapat uang dari perdata nih. tapi Pidana kan kita ngelihat banyak orang yang gak mampu uh, untuk mendapatkan hukum kadang misalnya mereka cuma nyuri mangga satu biji tapi dihukum 5 tahun itu kan ya adil sebenarnya tidak, tidak manusiawi hukumnya jadi yang saya ingin sih mungkin kalau saya nanti suatu saat bisa jadi lawyer saya enggak tahu juga kedepannya saya jadi lawyer apa enggak ya intinya saya bisa dapat uang dari pekerjaan saya yang lain misalnya dari IP atau jadi saya ngurusin hukum perdata nanti seingin sosialnya itu kepijana, jadi orang-orang yang memang uh, tidak mampu mendapatkan bantuan hukum ya dibantu dengan cuma-cuma itu kan juga untuk uh, apa ya menambuh, lebih baik juga lah wow. untuk orang-orang gitu. Ya. Wah keren banget, Lik. Sebagai penutup mungkin ada pesan-pesan nih dari Felix buat teman-teman kita semua generasi muda seperti kita supaya terus belajar dan berkarya bagi bangsa. Uh, pesan-pesan mungkin uh, Ya mungkin kalau dari saya, kalau pesan-pesan untuk misalnya, kalau untuk yang kuliah nih, biasanya, sebelum lulus tuh, sekarang kan kalau dunia kuliah tuh sukanya nggak sinkron nih sama dunia kerja. Nah, bagaimana menyikapi itu, teman-teman yang masih kuliah mungkin bisa banyak explore. Dan di kuliah itu, banyakin teman kalau bisa, banyakin teman di luar kampus juga, karena kalau kita ke dunia kerja itu dunia kan jauh berbeda teman itu tidak ya ini mungkin ya seorang harus tahu mungkin seorang dia tahu juga teman itu tidak semuanya tulus kalau di dunia kerja kadang kalau kita baik kita lagi apa bagus kita dapat perusahaannya memang orangnya baik-baik gitu. tapi uh, kalau misalnya kita masuk ke satu perusahaan kita enggak kan tahu yang mana ikung kita yang mana mau jahatin kita jadi kayak di kuliah banyakin teman aja tidak gitu. tapi di dunia kerja kan karena pertemanan akan berbeda juga jadi kita harus apa ya Uh, belajar itu juga, gitu. dan di dunia kuliah sebenarnya juga udah dipelajari, tapi kita harus lebih aware untuk belajar problematika dalam membangun hubungan sama orang lain uh, dalam gitu itu juga udah belajar sebenarnya dengan dosen kita sendiri, misalnya kalau lagi di kan, dosen itu kan banyak macam ya, jadi di dunia kerja itu bos juga banyak macam gitu uh, ya itulah dosen itu sebenarnya udah mirip-mirip juga dengan bos di di dunia kerja dan, uh, dan juga yang penting lagi itu ya kalau di kuliah itu kan ada tugas-tugas tugas-tugas yang menurut kalian berat sebenarnya kalau di dunia kerja itu itu harus bisa saya dalam satu atau dua hari gitu. wow. jadi yang menurut kalian berat di dunia kuliah itu sebenarnya di dunia kerja lebih berat jadi ya ya makanya harus dipersiapkannya mental persiapkan gimana kita uh, ada sama orang itu bagaimana kita harus dari sisi emosional Uh, dari suji mental dan lain-lain. Jadi kalau nanti masuk ke dunia kerja itu siap. Sama yang paling penting sih, gini sih. Kalau saya temuin itu, ini mungkin sharing ya, Ci, waktu jual di kampus. Gitu. Uh, ya Tapi namanya orang kan kita nggak bisa ngatur juga. Jadi waktu saya masuk itu cenderung tuh agak ngelompok-ngelompok gitu di kampus. Hmm. Kalau semester 1 mungkin nggak ya. Masuk semester 2, semester 3 gitu. Yang mintern-mintern ngumpul sendiri. Ya. <laughs> yang anak-anak -an -an tahu saya bingung, biasanya saya masuk anak-anak -an tahu. Yang ada yang sendiri yang biasa-biasa aja sendiri jadi itu sebenarnya sih nggak uh, masalah tapi jangan sampai jurangnya tuh kelihatan lebar gitu Kalo kelihatan lebar itu kan kayak nggak baik gitu kan kita sama-sama orang satu angkatan harusnya kompak gitu lah kompak untuk uh, sharing ilmu gitu ilmu kan jadi bawa mati kan, menurut saya. Uh, pertama itu sih karena nanti di dunia kerja itu uh, mungkin ya dunia kerja itu dunia politik atau mungkin si anak itu juga nggak tahu. Uh, musuhmu bisa jadi kawanmu, kawanmu bisa jadi musuhmu, jadi kayak kita tuh harus berteman sama siapa saja, jangan ada di jarak-jarakin ngelompok-ngelompok gitu, itu menurut saya nggak baik sih, karena kita nggak tahu ke kedepannya uh, misalnya, yang contoh, misalnya IPK setengah mungkin pekerjaannya bagus, tapi kita nggak bisa ngejudge yang IPK-nya 2,7 yang 2,7 bisa aja, dia waktu itu kebetulan saya ada nemu satu senior di Renata, di Bandung dia cukup banyak dia lulus waktu itu memang saya tanya lama banget lah. Saya nggak tahu itu kenapa mutihan apa nggak, tapi saya merasa terbantu banget sama dia kalau saya nggak ada dia, saya juga udah jingung. Saya waktu, waktu itu tanya dia kenapa kamu lama lulus. Bukannya dia nggak pintar, dia pintar, tapi dia tuh sibuk bekerja, terus sibuk uh, proyekan, jadi kuliahnya nggak kehandle. Tapi ilmu dia lebih baik dibanding ilmu-ilmu yang sangat gitu. IPK 3.5. Karena kalau uh, yang saya lihat 3.5 itu IPK-nya rata-rata masuk. Uh, ngerjain selesai. Terus kayak kerjanya di depan laptop aja, ngoding-ngoding. Tapi kan menurut saya kayak dunia kuliah itu enggak cuma berhenti di akademis aja, di sosial, di organisasi itu harus. Gitu. Di luar kampus pun juga harus, karena nanti di dunia kerja kita nggak mungkin cuma ngumpul sama satu tim doang, tim developer. Itu hidupnya pasti terasa flat banget. kan. Jadi ya menurut saya itu harus banyak kita explore, mau di sisi teknis, akademis, ataupun di sisi non teknis. Gitu dan juga tidak menjamin orang IPK setengah, dia itu akan sukses gitu. Banyak yang gak lulus kuliah juga jadi bos-bos besar gitu kan. Ya ada juga yang beruntung sih mungkin dia udah pintar, dia jago bergaul, dia jadi bos juga gitu. Tapi kan ya intinya tuh jangan pernah jangan pernah bermafkat sesuatu itu dari segi intelektual aja sih. Jadi karena segala sesuatu tuh enggak cuma hanya dari segi IPK, intelektual atau akademis, di luar itu pasti juga banyak sama pesan dari kita. Kalau pas kuliah, jangan kayak orang di aja sih. Harus kita cari sendiri. Kalau di itu nanti di dunia-dunia kerja itu kita pelajari, di dunia-dunia itu nggak cukup buat di dunia kerja. Jadi kita sebenarnya sebagai seorang sarjana, nggak cuma sarjana teknik informatika, tapi sarjana lainnya di dunia-dunia kerja, kita harus selalu belajar, belajar, belajar. Terus untuk nambah ilmu kita, upgrade diri kita. Karena manusia itu gak akan pernah berhenti belajar. Mama masih ilmu itu masih ada, kita masih sanggup, ya pelajarin terus gitu. Karena akan berkembang, dunia kan juga berkembang, manusia juga harus berkembang. gitu. Jadi komunitasnya akan berkembang, masyarakat berkembang, bahasanya juga pasti akan berkembang. Itu seperti itu. Nah, jadi banyak poin penting ya teman-teman yang kita dapat dari obrolan kita dengan Felix. Soft skill itu penting ya teman-teman. Communication skill juga. Banyak banget lah yang kita dapatkan dari Felix. Uh, Terima kasih, Lik. Semoga obrolan kita yeah. dapat memotivasi banyak orang untuk terus belajar dan berkarya. Demikianlah yeah. obrolan kita kali ini. Sambil nunggu-menung makan siangnya, teman-teman semangat untuk Indonesia. Terus belajar dan berkarya. Sampai jumpa di video inspirasi lainnya hanya di channel YouTube Palomest Studio. Terima kasih. Terima kasih, Lik.